bagi kalian yang sudah men channel ini, Bang Imin selalu mendoakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun segala urusan, selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran, Amin. Baiklah, prasahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Makin gak bisa move on banget ya dengan aksinya BBL. Ini lucu banget. Video BBL saat terjatuh ini sangat menggemaskan sekali masya allah banget ya terjatuh tapi tidak menangis ini mah anak hebat anak kuat masya allah anak solehnya panda semakin lucu dan semakin menggemaskan selalu mendoakan yang terbaik untuk leslar family dan kita lihat juga bersahabat ya di kolom komentar banyak sekali respon yang diberikan Diantaranya dari akun Rianyus mengatakan parentingnya Leslar bagus banget loh meski mereka orang tua muda yang baru punya anak Mereka mengajarkan anaknya buat mandiri, kuat, dan gak manja Biasanya orang tua muda apalagi anak pertama pasti disayang-sayang Kalau bahasa Jawanya di eman-eman katanya tuh Ada juga bersahabatnya tanggapan lain dari akun Instagram Pirman mengatakan, tantangan anak yang belajar jalan pakai sandal atau sepatu. Hebat abang mah, mau bangun lagi. Nggak nangis, anak cowok mah kudus strong katanya itu masya Allah banget ya. Semuanya pastinya gemes banget melihat aksinya abang Fatih yang sangat lucu. Semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Dan selalu bisa membahagiakan orang tua dan banyak orang Amin Kemudian juga persahabat ya selain Papa Bi Bunda Lesi Kejora pun semalam mengunggah foto BBL Ini Masya Allah banget persahabat Ganteng, saleh. Ini mah kebahagiaan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh kita semuanya Bunda Lesi Kejora pun menuliskan sebuah kalimat 2023, masya Allah tabarakallah selalu mohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu ta'ala amin. Masya Allah, mudah-mudahan persahabat, doa-doa baik yang dipanjatkan oleh LeSlar di tanah suci, mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala amin. Dan kita lihat juga persahabat ya, tv Fitri Karina pun ikut menanggapi di unggahan Bunda Lesti. Masya Allah Abang Fatih anak soleh bagir katanya itu Masya Allah Anak soleh banget nih Abang El Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Kemudian persahabat kita lihat juga ada video dari Gus Miftah Yang saat podcast bareng dengan Dendi Kormuzer Ini penyampaian soal ramalan persahabat ya Gus Miftah menegaskan dan menyampaikan kalau saya itu punya prinsip ramalan itu hukumnya haram tuh persahabat ya dengerin prinsip dari Gus Miftah ramalan itu hukumnya haram itu prinsip dari Gus Miftah karena Rasulullah mengatakan itu tuh ini langsung dikatakan juga oleh Rasulullah SAW persahabat nggak boleh karena yang tahu hal itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala Masya Allah Ini juga untuk mengingatkan semuanya yang percaya kepada Ramalan Ramalan itu hukumnya haram Sudah ditegaskan oleh Gus Miftah Itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah Masya Allah Mudah-mudahan ya Untuk semuanya tidak percaya dengan Ramalan lagi Karena Ramalan itu musyrik bersahabat Sebagai umat Islam mudah-mudahan kita mengerti kita paham dan selalu menjadi orang baik Dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu SWT Bismillah Mudah-mudahan di tahun 2023 Kita semua selalu bahagia Selalu sehat Dan semoga apapun yang dilakukan Selalu mudah Selalu lancar Amin Kita dijaga bersama untuk berikutnya Kita lihat di sini ada postingan dari Akun imun underscore ID 6 jam yang lalu Memposting percakapan pesan WhatsApp Bersama Rizky Bilar disini perhatikan sahabat ya Assalamualaikum Kang untuk percakapannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siap perintah katanya tuh dan langsung ada jawaban juga dari Papa Bi Haha, nggak berani saya perintahkan Imon katanya tuh, Masya Allah dibikin satu juga kalimat yang diunggah meeting MRG MRB clothing line Wow lagi meeting MRB clothing line ini persahabat Masya mudah-mudahan untuk usahanya Papa Bi lancar dan sukses dan pastinya warga kona pun gak sabar untuk menantikan launching produk terbaru dari MRB Clothing Line Bismillah aja persahabat yang mudah-mudahan launchingnya cepet dan bisa diperjualbelikan untuk umum produk MRB Clothing Line Kemudian juga persahabat kita lihat juga informasi dari Ibu Siwi Jangan sampai lupa saksikan Bunda Lesi Gejora Kembali bersinar di Indosiar, yang akan tampil di acara HUT Indosiar yang ke-28. Bismillah juga Prasla Bhatia, doakan semoga Lestige Jora bisa tampil, memberikan penampilan terbaik, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita selalu menunggu kejutan, selalu menantikan kebahagiaan dari Lestlar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.